Thank you. Bersabule Cinta ini milikku Ya aku teruslah sembunyikan sampai, sampai kau kehilangan Bawakan dirimu, berikan ku satu kepastian bila. Sembunyikan aku Sampai kau lupa Punyaku Teruslah sembunyikan kita Sampai kau kehilanganku Teruslah sembunyikan aku Sampai kau lupa Punyaku Teruslah sembunyikan kita Sampai kau Oh, uh my -huh.